Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak hari ini kita berjumpa lagi. Semoga semuanya diberikan kesehatan sama Allah dan juga diberikan umur yang panjang. Baik anak, minggu kemarin Ustazah sudah membacakan Quran Surat at ayat 1-17 Dan kalian juga sudah ada yang setor ke Ustazah hafalan ada yang 1-10, ada yang 1-17 Hebat kalian! Nah, kali ini ustazah akan membacakan Quran Surat al ala ayat 1 sampai 19 Diambil dulu jus amannya ya Nanti disimak dengan seksama rajim. Bismillah حسما ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله sa nuqriuka Allah نَفَعَتِ terima tiga orang. يَخْشَى terima الَّذِي النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرنا حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Nah anak-anak itu tadi Ustazah sudah membacakan Quran Surat Al-A'lah Nah anak-anak itu tadi Ustazah sudah membacakan Quran Surat al ala ayat 1 sampai 19 Jangan lupa di rumah selalu dimoroja'ai dengan didampingi ayah ataupun bunda ya. Dan juga jangan lupa kalian selalu sholat lima waktu membaca Al-Quran sesudah sholat dan juga menghormati kedua orang tua. Oke terima kasih anak-anak. Semangat terus untuk menghafal dan membaca Al-Qur'an. Ya, Ustazahir, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.